kadang <laughs> kamu itu nggak usah nggak usah dulu kadang-kadang orang itu memahami kalau mau nyampe semprabute kau yang gono lah alikalamu waladulburakulmu fitu bilwati ya wis rampung wis paham ganti istilah kalamuhu waladulmu fitu sunatu <laughs> mulah balik ke <laughs> selesai ngapano imriti ganti mener alfiya kalamuna ladun mofi nun padahal seumamanya tidak diulang-ulang tidak di bulan galening ini kang langsung action, memahami kitab langsung action, fikir langsung action, tafsir akan lahir pakar-pakar hebat hmm ngondok setahun isi pelengap-peleng ini mau katan juru minyata ditanya tentang hukum gak paham ditanya hukumnya apa menyentuh anjing mungkin dijawab nacis lorang, nah. Hah? <tuh> Hah? Anjing itu najis bila mana tangannya basah atau rambutnya kok rambut, bulunya anjing basah, kalau sama-sama kering tidak. Nah, yes. dengerin, dengerin itu makanya nunggu nih kitab-kitab itu. Min wuluhil kalbi saking pentilate asu kalau anjingnya tidak nah kini, nah baru najis kalau tidak ada basahnya, maka hukumnya suci Uji. dengerin, makanya kan harus takik keilmuan ini, supaya tahkik nawisorog lugot itu harus takik kan dan ketakikan nawisorog lugot ini tidak harus ditingkat-tingkat kalau kita bisa pengen, kalau bisa kalau kita pengen melihat tanda-tanda kalimat masih langsung ngejireng ada tujuh, ngapain harus ada empat di emiratia ada empat, di ilmiah ada lima, di alfiyah ada enam, di alba ini ada tujuh. Ngapain lagi tinggal tingkat? Kita lagi sesuai. Sampaikan, mangkat mondok lulus SD, yang be- be- mangkat lulus apa itu selesai kuliah. Bismaya ya, BKB. Malah bo- ulang apa juga, jurumiah setahun. Baik ini dulu baru setengah tahun ditolak, marah malah. Uh, oh, terus, saya terus saya. mereka berkeluarga terus, terus, terus semua mau tidak bisa untuk menyikapinya hmm? uh, kelihatannya omongan saya ini pedes kelihatannya uh, ya memang seperti itu kan saya lahir precat itu, itu ayah saya sudah banyak santri yang ada di sekitarnya saya dengerin santri-santri ngaji itu huh? maklumlah cacile semua itu saya dilunduk ke kecil nakal huh? Saya setiap melakukan Orang bales. bales Saya melakukan sama aku. Kau motor aku tidur saya wah hukum karma. Masih berlaku. Saya tidak marah saya lah. itu, gampang gampang gampang jadi kalimat yang murah itu muduri mudori, mudori toh kalau mati dan amar selama lamanya Amin. jadi nanti kalau ada vn mati vn aman tu mati hmm? pelajarannya ada di situ tau, dan wang, wang, itu tahu jangwa jangwa itu udah mencakup semua kita dan so mamanya kamu nggak tahu alfia tuh lama salah santri sini tuh, banyak, itu banyak rumah pendoktilnya Tak jemur belajar yang lain-lain, paling tak makan di mesin Google ya. Nah, kemudian baca kitab, baca-cacat mondoknya baru berapa coba, 2 bulan, tiga bulan. Nah, Sodurin, satu muain udah bisa. Nah, makanya kadang-kadang saya tanya, ngapain lo lama-lama? Nah kalau Alfiyah, seribu dua nanti boleh sirainan lu. Ya setahun full 2 tahun full ngapa lu terus hilang ya mau mutlak saya bodoh Joko, cowok segueh, hampir, bobos segueh saya kan anyaran. Ipiyeli. Eh, sekarang Mabni, kalimat yang Mbak ada berapa? Tiga. Sebutkan. Imlu. Hizem Bello. tolong tino, mes ini kuwa Masya Allah. Wih, kita tunggu di tahun. Madi Mbak apa coba? Terima kasih fiil madi fiil madi ada berapa? Ya. sebutkan fiil madi mabri dengan syarat fiil ya. dengan syarat fiil dengan syarat ada berapa jumlah Sampai sebelum kesini belum ngerti, tau. Di bawah 400 kabar, toh. Kasih paham. Padahal itu penting itu. Penting sebabnya <tuk> nanti kalau kamu ditanya tentang syara'. Nulisnya nggak enak, <tuk> nggak <tuk> gundar kayaknya. Syara'. Sarua kalimat. Filmati. Filmati. Sebab. itu tanda-tanda sampai Tanda-tanda kalimat wes ini, wes sofa, <tuh>. taita, si, ya, cile, ya, bingung. Ya bingung Iki sarua apa sarua kalimat Sebab kocin sofa, tatane sakinah, makanya kena eruji prinsip. Ini pembicaraan saya terkelihatan, Bu. Kegelihatannya sombong. Kelihatannya sombong. Hmm? Kelihatannya sombong. Hmm? Ya, me Memang, berbicara tentang eruman seperti ini, loh. Coba, Saro ini murah apa, Mbak Beni? sebab? ya, bisa, bisa kamu ngerti ya, kenapa, kenapa syaruh ah ini Mabni coba aja Heh? sebab kalimat fi'il lancar selama-lamanya Mabni ini lho rumusnya ini lho, Pak D, Pak D, lho, lho, lho ya coba ya. mandi sama amar selama-lamanya Mabni Amin. tapi kalau mudori ada yang Mabni, ada yang murab. fi'il mudori yang murab dengan syarat bertemu dengan non tauke dan non jama'i kamu tidak harus hafal nandoman orang kudu nandoman biasanya mulak mali tapi gak percaya <tuk> nandoman gak mulak mali mula, mula. malah ada yang keliru bahaya. kau bagikan pagar makan tanaman opo oh, ada pagar makan tanaman <tuk> <tuk> <tuk> lagu memang seperti itu lagu ini mula, mulak eh halah coba toh kalamuna muna labdun mufidun mau apa paham sampe anak-anak diterang nongkiyairah paham memang Kalamuna muna utawi kalam kita dan kita kita di Indonesia kok malah labdun iku lafat mufidun kang maidai kastakim koyok lafat istakim coba istakim ilafad di musik cito. coba padahal yang jurumiya al alabdul murokabu kudu tersusun dengan dua kak Uh, ada fi'il, ada fa'il, ada muqtadi, ada kho'il Apa itu penjelasan Maksud saya ini top. dengan kalam nasar seperti ini Akan mempermudah kamu memahami hmm? saya Saya nggak enggak, enggak mau lewat apa itu kalam nandun Tapi kalam nasar, kalam pembicaraan hmm? Gitu kan jadi mandi sama aman selama-lamanya Mabni Jadi syaroah, syara merapa Mabni? Mabni Sebab? Bila bisa berubah Mabni apa? Bila bisa berubah Sebab? Bila bisa berubah, jangan lupa berubah, jangan Jadi ilmu sedih diingat-ingat terus, terus dipraktekan, hebat Nanti sistem ngajari sampean sama murid-murid, oh takoi ngunuh terus Takoi Minat di minkalim apa, sebab apa, meropa mapeni, sebab apa mapeni apa, tak lupa dia apa, faidahnya apa, adini kalim apa, maknanya apa, adini kalim apa, sebab apa, meropa mapeni, sebab apa, berubahnya bagaimana, eropinya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, sikut apa, bina apa, He? matinya bagaimana, kiasnya bagaimana, hilalnya bagaimana, maknanya apa? Oh, oh, oh, oh. apa, ditanya, ditanya, ditanya, ditanya, insya Allah memanggil dia, di saat ada SKW, cek Google santri kan gumbuk, gumbuk HP Wala keren Kamu nggak usah takut nanti bagaimana Bagaimana ala, rasa takut nanti bagaimana Manusia itu Punya otak oh, Akan mampu membedakan Mana yang baik dan mana yang jelek. Kamu gak usah takut Nanti setelah memahami murah, meni, Terus memahami ta Apa ta'al lo Hubungan, Hubungannya siapa tiba? Murah. Duruf dan Jarmat? Eh, yang mempunyai ta'aluk selain duruf bapak Jarmat Semua kalimat huruf yang mempunyai ta'aluk huruf apa? Jerman. Jerman. Ada berapa huruf jir? Sebutkan. Sebut kitab kitab-kitab, cilik-cilik Jilik-jilik, huruf jiru, nusangwa naik sedikit dua belas mungkin rodok gede lima belas lue gede sembilan belas liana kurup ceri itu sembilan belas ngapain di tingkat-tingkat kawin kalau sembilan belas kan nggak yang jauh langsung katut katui sebagian ulama sing ngomong muni onosin mendikau dua puluh memasukkanlah Allah tapi pendapat itu rasa oh, dikatut Doif itu maknanya lemah. Doif itu seperti contoh anak, doif satu, iman. Resik-resik bagian daripada iman. Masa uangnya puratan iman. Iman pekerjaan hati. Oh, hati itu nggak bisa dilihat. Luwiku nggak nyapu, nyapu gitu dilihat. Makanya itu hadisnya doif, hadis yang sohi, ataupun nisful catul iman. Orang yang bersuci bagian daripada iman. Contohnya seperti orang wudu sing ngentut bokongi sing diusap rahi ning, sing ilang hadas kecil coba lan bareng gaib itu, to. Bareng gaib itu. dan sing salah bokongi ya oh sing diraupi orang ine. Eh, kalau karo sing salah ya bebasan nah, sing dicuthok oh, sing dicuthoki eh. rafa <tuh>. iki, Mbak. Mesti ono bareng gaib e. Eh. Jibul-jibul jibul rafa rafa mbadukune. Eh. <tuh>. Paham. paham ya? <laughs> allah yang paham? Apa takluk? Wah! Tualuk ada? Wah! Kesebutkan? Apa kos? Usos. Apa ak? -ap? Om! -om. Oh. Lera sampan, gak apa lu, Raisa, Memang harus apa-apa? Harusnya apa-apa? Sekarang ini sudah zamannya canggih. Kamu ngapalin itu. Tidak harus kamu ngapalin. Alah, sampai dipecet dulu. Samping kini kone kupingmu. Iki gil mocol. Terus nanti kamu akan hafal sendiri. Loh anak-anak saya ciri-ciri itu. Kan di youtube terus. Akibatnya udah pintar bahasa Inggris. Om, om. Minta di lah om. Rambut saya om. Semirnya pink gitu loh Dari mana sih di Youtube? isi, isi musyawadah sama saya, mas anui Aisyah e, e, sama Fatimah minta ke mas gimana? Semir <tuh> ya. kan, sehingga sih si buku hukum Aswisi gak masalah yang bermasalah itu rambut deputer di hitam oh. ah, kecuali perempuan eh? hmm perempuan nak wis waneng, kok buju perintah nyemir wong weduk kuduta mergo wong weduk sarate urip kuduta Makanya bangku itu diuyangi ngaji persiapannya rongjak, kangkang tuh ya ngaji langsung mencopot, semacam pipi nih isi hantu Pulau Kalimantan. wong itu tapi ngaji wes persiapannya cheese ngelo ganti baju, ganti apa ganti kerudung, alasannya kerudung itu wes tangguh di bengi gitu ngilu menek itu salah ganti menek yang cantik mau mm gue -hmm. saya tuh kalau ngejak pergi sama istriku itu ini mobil subeni apa Ay. ayo yang sebentar mas eh. notopowi nota masaror konotemasaron kok masakan masakan masakan masakan masakan masakan masakan masakan masakan masakan masakan masakan karena aku malah ceplok siji aku bawa rupetin alis Sebagian ulama ngomong aku alis alis kok harom gitu. Coba-coba dipikir coba. rambut ake, dikundul alis termosit haram Alasannya merubah ciptaan Tuhan. Lalu rumpang samu lalu berarti HBP memotong jinggo adalah karom. Saya itu bukan nigo nigo kilgunu kok. Setelah terlalu serius dulu dulu miliknya mereka tidak milik kita. Imam Ahmad bin Abil ingin naani tiker roh berapa? Imam Ahmad bin Abil itu toh ahli sen tiker roh. Kapan pangeran? Sing penting alis saya coba pijanin soal melipat ini. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> ya alis bukan <kita>, alis. <SILENCIO> Ustad, bagaimana kalau diganti dengan rambut palsu? Kalau itu bener-bener rambut haram, haram, nggak boleh. <SILENCIO> kalau bener-bener rambut haram, karena rambut kalau sudah disabut nggak boleh dipasang. Dilem. <SILENCIO> kalau rambutnya rambut plastik atau rambut palsu, hukumnya halal. Oh, makanya ada orang pakai rambut rambut ubik apa oh. oh. seperti itu lo pesulap merah rambutnya rambut palsu itu Bisa, ya. itu yang ras semirah itu rambut mana pakis gunakan makanya kemarin aku bilang belikan anu aja ya. belikan rambut palsu aja ya kalau <laughs> oh, no, rambut palsu aku tuh punya no 10 warna <laughs> anak dia -an ini keren ya, <laughs> aku kok aku kok suka rambut itu tidak Sayang di sayang saya, saya ini pokoknya kepanjangan. <laughs> saya itu beatori kosya di Mursid saya di waktu itu umur tiga puluh tahun. Hmm? Umur tiga puluh tahun. Di waktu, di waktu itu kan statinya saya nggak lihat ya. Salaman, di ad, bacaan, nah, hil, nah. Oh. oh, tak ketijuk-tijuk kaget. itu disemir putih. Itu bukti pemesannya rambut ireng di ora apa-apa. Seumamane ada ulama yang makharam kan guru-guru tasabu bil fusak. Nyerupani karo anak nakal, nyerupani karo anak pang. Maksudnya anak-anak nakal. Tapi nak ulama-ulama wis 29 kabeh ya ora apa-apa nyirupan wong Saya mobil mobil gaya, lo. apa? Apa 44M. 44M. Ya mobil mobil kodhok. Semiran. Ya, Bagaimana hukumnya merebonding rambut? Merebonding kan mau nih rambutmu murat, marret kayak mie ayam, harus <laughs> dilurusin. Iya, ya, kalau karom jungkatan gitu deh. Mending Google dong karom. Jadi ini ini ini ini ini ini. Google satu. masuk akal. Oh, nomenai. Begel, begel, laban, kiki, begel, laban, begel, begel, hukumnya haram, nah, buat ini dilangkut, lagu <laughs> tuh, tuh, ini tapi diwir, rot-rot, rot, rot, rot, rot, rot, rot, rot, rot, rot, rot, rot, mana rot, rot, rot, rot, rot, rot, rot, kaya <tok> keren ya tapi beneran <heard> kaya di iso ini kaya keren kalau neng-neng, bila nung dunia, umat jalan, mau ke kota, mau ke kota, mau ke kota, paling apa Astaga sabar sabar sabar ujian santai santai banyak orang-orang kota, bentuknya kaya di desa. <Wireless> tapi sih banyak kota malah mau desa. paham ta'aluk ya, paham ya, ta'aluk khos kembali pada okay, kalau ta'aluk am kembali pada yaitu apabila ada garam atau jarum majuliternya menjadi sebegian coba-coba alhamdulillahi lillahi alham kalimah sebab Mami Bapak murab. Amin. Kamu walaupun gak bisa tu anggrum mimpi ngono. Mantas syabihi kamil. komen, Cangkemi anggere umi-umi kaya cangkemi wong nalim fa hum Amin. Kelompok mereka. Amin. <laughs> Lilahi lam murab mami. Amin. Ikut sebab. Mami apa? Tosong. Tosong. Tahan lupa lu Kenapa ta'aluknya pada Sebab ada jari menjadi orang. Paham Kalau sudah ya. oh. memahami ta'aluk kang udah Mildo, apa itu ini? <tuk> <tuk> <tuk> Kalau sudah memahami tentang taluk ta lalu pahami faidah oh. <tuk> paham fa hmm? Kamu tak sodori sebuah keilmuan lagi paham fa Apa faidahnya min? <tuk> gila inilah, inilah, inilah, inilah, inilah, inilah, inilah, rasa gumun inilah, inilah, ya inilah, apa lo inilah, inilah, inilah, inilah, rasa inilah, inilah, inilah, inilah, inilah, cu-cu-cu inilah, inilah, inilah, inilah, inilah, inilah, inilah, inilah, wah, cu-cu-cu, Amin, amin, amin. Nah, manusia itu menungso iku ora iso opo-opo ora duwe opo-opo lahir dalam keadaan prontos siapa diantara kamu yang lahir, gue sepatu siapa nih kamu bebek topi kemarin lahir berahono topik lahir gue lahir gue kopi lahir gue kopi itu, itu dia paling itu, heh? <tuh> semisal ya, ada berapa? Oh. <tuh> itu kalau saman, gak apa lu. namanya apa lu. Eh? Eh? Bukti cinta Anda dengan Arga harus siapa? Kalau kau enggak percaya, bela dadaku di dalam jantungku arba'in tersembunyi. Itu loh arba'in mengkristal di dalam kolbu. Bisa salib turuniluan lanidan kaisar. Wow! mau pengen ngene ngene. Oh, teman-teman ada ya. Wah. Biasa ya pernah tiap malam jam 2 saya. Kebetulan jam-jam tiba aku belum belum tidur. Saya masih udi-udi di ruang tamu sambil belajar Belajar pagi gue aku jarang belajar pagi kitab, Pak. Halal kitab kesuwen noh. Gule-gule lagi suwen. Golek eh buka kitab apa ada semua. Ada santri. Hapalan bubu hantar Kok langsungnya mati? Saya nah nyuruh sama istrinya, racak ya? Kalau oh, cuman bender bantar cipu-cipu, pokoknya turung lindur ya? Hahaha Baik, kalian mau klok jers, ba? Tidak patutkan di tenaga lu, jangan berubah Tapi tidak bisa berubah Maaf, ini oh, Salah sih, cari <kodohik> <kodohik> Alangkah apa faidahnya an? dan pediyane -e -e lam. Alam. E -e -lama, e -e. -ya, ngaji yam sekolah. ada itu ketua pinang lah bisa enggak Jadi ini Semisal ya. Alhamdulillah, utawi sega piane puji lilangi. Iku kedua, iku tetap kedua kusti Allah. Alama halik, alama halik ingatasi barang. Syaroa kang nyari atake sinten Allah minatini sangking agama Wahda lan paring pituduh sinten Allah Ila timaring jalan al ini. Ganjilas, jelas coba, ala kalimah, benar, sebab benar, benar, benar, benar, benar, benar, benar, benar, benar, benar, benar, benar, kainan sebab benar, benar, benar, benar, kenapa ditergip menjadi hal? sebab ada jahri majrur jatuh setelah isimah rifat ini isimah rifat ini Alhamdulillah segala puji bagi Allah alamah atas sesuatu syaroah yang telah mensyariatkan minat ini dari agama wahada dan telah memberi petunjuk siapa Allah ila siroti pada jalan almustaqim ini yang jelas alaa ta'alu pada 8 istaqorro faidahnya mana kamu mencari makna faidah itu sulit maka pejit go macet kitab kesuweh, yo nanduwi kitab, dan nanduwi, pengen buka kodil kudut macet, oh. kodil kudut di google keluar, sopel keluar, hasil hal kuduri keluar, kawak kuduri keluar, jami kudurus keluar, mau suatu nabi sarfi keluar, mujam mujam tentang nabi saw juga judul kabi, macet arab ini, jadi ini apa ini dijelih gini Google nih mau ngejar, dibuatkan pastor, dibuatkan aplikasi, mau ngejar, buah dua pesantren berbasis teknologi, ya jebol-jebol teknologi ini, teknologi kacau belu. <laughs> berapa teknologi Yunus ini tipu satelit satu lit kabue, suanti-suanti pasang cip, cip Alvia, pasang nih otak langsung ngapalin dia. Ibu harus bisa menciptakan, waduh, Pondok cepat juga, mungkin enggak, mungkin, mungkin, Insya ciptakan juga langsung triliuner Terlalu yuner pokoknya santri, cekaran mobil gabung. Amin, handal banget. Setiap santri agak gue nopo rumah satu, pokoknya. Oke, gue biar parut omongan Isinya segitu santri, setiap santri satu kamar. Berilis bro, bro. Sarate apa? Coba ciptakan itu, chip itu, chip otak juga. Waduh, hebat <truh> bro, bro. Al-Quran hampir dipasang, chip langsung ngapa. Baik, ciao. Barang tipe gue paling. Coba, coba, coba. Oke, setelah memahami fa'idah, memahami erob dan alamat elemen berapa Dua 29 Paham ya, apa erob? Ya Irop ada? Sebutkan Irop yang masuk pada kalimah istimahnya Sebutkan apa? Contohkan Kamu kalau bisa tau itu kan materi, kamu membuat pertanyaan Erop Erop adalah Waijawebani, Erop adalah Waijawebani, Erop yang masih pada kering masih pada Waijawebani, terus aku yakin, aku oh, andris sama cetak, gitu, payu bayu. orang payu tak tukur yang ku sampai ini kurang kreatif hmm. orang kreatif olah-olah, munggar, nganggur kamu bisa itu, jangan nganggur Allah. saya itu, kamu di kamar, kalau wajul tapi, jodoh Menjelisuri kitab-kitab, kesukaan buka kitabnya. Dari kini ya, buka kitabnya. <kut glow> Coba, alamat tada-tada yang -tada ada berapa? Bapak, Kalau nasab, Kalau cek, sebagian. Kalau cek jam, Kalau itu pembagian ilmu saya tuh ini. Tapi sampai Nepal itu tuh, wow, gua-gua, kita KB atau K2 KB Kita itu kita itu apa ini tuh cili gitu, kayak toh cili. Tapi ilmu keilmuannya mantep banget. Komennya si Ramu duduk soalnya mantep banget. Beda soalnya. Coba sekarang praktek ya, praktek, praktek, praktek sampai ilmu dan alamatnya coba coba ulangi jadi pak ya Bismillah iba kalimat saya kalau apa itu memberikan contoh atau Bismillah terus karena Bismillah ini keramat tidak kesekramat jazaitun roh itu jaitan marontu bijaitin kalau di pondok-pondok rototot contohnya lah jazaitun roh itu jaitan marontu bijaitin ada apa dengan jahat ada apa apa jahat sama Gusti Allah menang menang jahat setiap perkara tidak dimulai dengan bismillah dicabut barokah ono santri jang ngaji ngantuk nak mangan to di waktu diproses bapak ibu gak diwaca no astagfirullahaladzim ya bapakku Bismillahirrahmanirrahim Niko, do. Niko, do. Lalu gimana? Coba diterangkan tenana dan pikiran ini ayam Rumah saku ngerti HP, rumah saku ngerti PDF, arba'in. coba malah nggak ngerti YouTube malah. Bener. Coba Bismillahirrahmanirrahim Be kalimat. Sebab tidak padu tak ada keberkatan. Kami bermurah. Sebab apa? Oh. pada, lafad? pada lafad? Jadi itu pada lafad Jadi ini itu ada ta'lumnya pada lapan Ab di atas alif. M di sini. Kalau kamu nulis yang ini. Mubtada'un ya salah. Beda dengan ini Ni tidak nah, ini beda. Ambyannya di sini. Kalau mubtada' ya ambyannya di sini. Jangan begini, aku sering santai senengane mendisi ngene ya. Halo Ustaz, yang penting iso diwaca. Lah. Ba ini takaluk pada lafal Artinya kamu moco bismillah itu artinya saya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya ba faidahnya apa takaluk pada lafat? ta'tiu faidahnya istianah. Istianah itu artinya minta tolong. Kamu maca bismillah artinya jaluk tulung karo Gusti oh, Allah. Allah. Makanya ada seorang sahabat makan di pertengahan makan Rasulullah itu senyum, senyum. Saya tanya aja Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Rasulullah pun mengatakan itu dulu orang itu makan. Tadi di waktu saya lihat di waktu makan pertama kali banyak setan masuk di mulutnya. Setelah saya perhatikan gak lama kemudian setan-setan itu keluar semua, keluar semua, jebul-jebul di waktu pertengahan makan membaca bismillah awalahu wa akhiruh. Makanya sebelum nak makan kamu copis bismillah. Biar tidak kemasukan setan. Kalau kamu kemasukan setan gara-gara kamu wayah makan tidak baca bismillah, mulur rupamu ke Bentukmu bentuk setan makanya kadang-kadang kau -kadang kamu ngomongnya semisal kamar setan udah bil <laughs> kado kado nak makan gak habis mila tapi tutuk-tutuk nasi lah muncul tanduknya orang terima tanduk itu merapatmu langsung melihat banyak monster gigimu berubah menjadi gigi taring semua langsung mau 8 bisa ya ini ya bisa ya bawa ya coba kita praktek ismi Ismi kali ismi. Ismi. Yeah. Sebab. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Sebab. Isma nah. Bisa Ismu. Isma. Ismi. Yeah. Yeah. Sebab Orang yeah. alamatnya. Yeah. Yeah. Yeah. Sebab rugi dino. dino. dino dino. Ya ini ada bagian sesuatu dari Habib Aja pilih kasih bib. Ya Allah, bibe betina kok dicium roti ngono kita langsung diangkat ke walianya. Angkat ke mau ya udah turun banget. Senyum atau Bib, senyum. <laughs> pertanyaan saya, pertanyaan saya itu tuh Ya, ya inilah ini, loh pertanyaan saya itu. Saya mana rasa bingung-bingung. Caranya nanyain bagaimana? Lalu caranya menanyain bagaimana? Uang sudah ada rumusnya gini ya. Jadi nanti semisal ya, kamu pengen menanyain semisal ya ada lafat saro'a semisal. Saro'a ini kan fi'il hmm. Berarti pertanyaannya di sini, Kang, Kang, di sini kan. Hmm? Di sini ini pertanyaannya. Hmm. Coba, coba, coba. Penggak ketok ya. Sandal mana sandal Pertanyaannya di sini. Hmm? Sandal, sandal. Aku ngananya tunggu sadar lahir, sadar aku rana lah, gue gosok paling Aduh, Ya Allah! Assalamualaikum! Barokah, Barokah! Ambilin jemuk aja dulu. Tunggu kudeng malu nih. Selalu nampak ranger, ranger, ranger. Santri udah jemunin, gosok. Jadi kaya ini udah di gosok di sana. Barokah, Barokah! Saya itu kalau beli sadar jepit, umurnya orang-orang rongkino. Itu santri ada yang hukum gosok atau santri, malah santri ini gosok astagfirullah nah gosok sandal ini kaya ini roti wajar kaya ini Dewi sandal ini kaya astagfirullah astagfirullah tuh? ada apa bu? sandal saya kok gak ada ya gila ini sandalnya seperti apa bu? sandalnya sandal jinjit astagfirullah Sandal jinjit Halo, sajadah, cepat sih yang sadar jinjit di sini, kok Rumusnya ini maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, ini. apa maaf, apa maaf, maaf, maaf, kamu sebab apa. Bina apa, Sebab apa, siapa apa, apa, bina apa, apa majinya bagaimana, kiasnya bagaimana? bagaimana, ilanya bagaimana, mananya apa? Contoh ya, contoh ya. Semisal ada lapisona, semisal, sona. Ada sona Ya nah, kamu tunjuk. Sona kalimat fi'il hid sebab patut tak selentak selentak jawab semua tapi ini sonat namanya kias apa? Justly... Sona kalau dikias lugo bagaimana bunyinya? coba Sona ilannya? Sona, sona, sondu, sona. sona Mondo, sebelum ngaji sama Romo Yai di karantina Kirakat, berapa empat puluh hari berturut-turut ngaji ini satu hari tujuh kali kau nyontekanmu buat dok, meskipun terlalu besar. Orang percaya pelayan aku, Sarate mulangin Abu Sorok, Luhut, guna Ki Ar, Mbak Ain, ya, dan no, sebenarnya jerumiah. Nah, kan Sarate ini, sebenarnya in, jerumiah, Rangga Tita Alok. Kerja, kerja. Kerja, kerja. Kerja, kerja. Kerja, kerja. Kerja, kerja. Kerja, kerja. Di Jurumiyah Kerja, kerja. Kerja, kerja. Kerja, kerja. Kerja, kerja. Kerja, kerja. Kerja, kerja. Kerja, kerja. Oke itu SMPan itu enaknya curuminya Isma lah ajali Nah kalau di Alfiyah ada Enam nah. nah, kalau di Arbaen ada tuh oh, tu. tu. Berarti utama Arba'in ya ustaz saya rasanya Duit itu Yang pasti orang itu Kalau sarungnya merajil Siapa yang harus muncul no? Siapa yang harus berarti lagi diri sendiri, Disney sendiri. Disney. Ada hmm? mba, mbak-mbak, dua anak lanang, anak yang cekingkis wireng rabote-burinte Wih nang lelong lelong, ya Allah, anak yang cek datang di sini Gede-gede itu tadi kayak salib oh. oh. <laughs> oh. begini <Salib. laughs> Jumlah yang gak laku-laku, kami Astagfirullahaladzim, ya Bayu. ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah ibu-ibu so, itu Jadi kalau saya menanjung karya saya wajar, kalau saya tidak menyanjung karya saya, letor sokos Kaya neng-neng gitu, mesti nak ketemu sama ibu, ya Allah Anak mama yang paling cantik Padahal oh, oh, oh. gitu nah. <todoh> ini almu barok sih yang paling eh, Tapi nangin, oh Maseri ini, mama ini paling cantik Besok nanti jadi bu Junisa ngomongnya, uh, bidadariku oh, oh, bidadariku yang paling cantik di alam semesta ini Apa oh. <todoh> maksudnya ya? Makanya kamu jangan gumon Alfia Dabu, Faikotan, Alfia Dabu, Al ini Al Mokti, ini lebih bagus, le lebih jas lebih ringkas, lebih hebat <tuh> daripada Alfiahnya. Guru saya namanya Ibnu Muti, menepi sampan ngomong, mewah, memang Ibnu ya, Muhadi, gelis obong, itu ngomong ngunu. Mm -hmm. eh, coba itu kamu, kamu pernah nonton TV Bangga? Mm -hmm. Pernah kan kamu pernah lihat sponsor? nyepon seperti aquaoh jadi ini baru lebih langsung terdesi ada awali harimu dengan aqua <lain> awali kesemangatanku dengan minum aqua <lain> setelah memahami erop dan alamatnya kemudian memahami maripatna <lain> kalau kalau sistem ciklat memang seperti ini yang saya terangkan ini dan nanti kalau ngaji ngajinya ngaji 40 hari sistemnya diurutkan hmm. tapi sebelum diurutkan dikejar ini dulu biar langsung action langsung santri disuruh gara hmm? jadi santri disuruh gara langsung nulis semisal ya kan disuruh nulis bak semisal Nanti bayar ada Ismi, ada Allahi ada ar ada ar -Rahimi. Disuruh gak Alhamdulillah, terus nyampe khatam. Minimal kalau pengen mahir, minimal 400 halaman atau 200 lembar. Ada buku yang 200 lembar? Lihat nah, itu, itu suruh ngerjain. akhir iso kuwi nyampe rampung insyaallah, jos kados luar hmm, biasa. Alangkah beda gitu, ini? Nanti disuruh nulis, suruh nulis tulisannya sampean, suruh ngaprot di media sosial. Setiap itu saat jus. Nanti di di yanu, disemahi. Oke. Kalau seumamanya kamu gak sempat nyemai, minimal kan ada orang media sosial yang nyemah. Lalu apabila salah mesti diilai, no. Eh? Disuruh niru dulu tulisannya sampean. Silihat, nulis ini. Nulis kalimah, jangan pakai H, tapi ada titiknya dua. Huh? Kalimah, kalimat, kalimat huruf. Nulis sebab, begini. Seng, huh? jangan, nulis sebab, jangan begini. Jangan begini. Salah. Diteliti, renggang-renggangnya diteliti. Eh huh? Ini awal terjadinya apa itu santri-santri yang tadinya nggak bisa membaca, yang tadinya tidak bisa nulis. Tidak perlu moco Qur'an disini langsung ngeciling arba'in pada akhirnya iso moco dan menulis. Amin. Amin. Kalimah huruf. Seumak-umak nyebek kalimah huruf jir. Tulisi kalimah huruf C. Sebab Tidak. Tidak patut. Tidak, tidak patut Tanda-tanda kalimah isim dan fi'il. Fi'il. Kemudian tulis Mabni. Sebab tidak bisa berubah. Kemudian ditulis lagi. Mabni kasroh. Kemudian tulis lagi. Ta'aluk pada Hati-hati, Istianah Maknanya Dengan eh, Selesai Nanti disuruh mulai terus Jadi makanya isti, nanti kalau isti, pertama kali kenalkan materi pokok ini dulu. Diterangkan materi pokok ini dulu isti, isti, setelah materi pokok ini dikenalkan Dan santri bisa mempraktekan Baru diurutkan lagi Dari pertamanya Paham? Insya Allah. Nanti sistemnya Sistemnya satu Satu Santri disuruh menghafal dulu Tulisan saya jelek ajibuk <ngerita���ansman sta sendirian> ajibuk <.idée> <tief> Pertama kali disuruh menghafal. Kalau menghafal disuruh nyuting. Kenapa kita terus nyuting? Lu arbei ini mana nih nyuting? Arbei ini maknane empat titik nol four point zero kajian berbasis digital. <concerts> Lu kajian berbasis digital lo nak apalah nombur semai dengan remu? Iya nak bongel-el, nggak ada cantik. Waduh, opo rapi sentik-sentik. Waduh. Sentik-sentikmu naramati, rapopo leenak mati. Ya. <laughs> eh. eh. Caranya langsung action. Semisal langsung kalau berani live streaming. Kalau berani. Langsung. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Saya dengan Herman Sah Dari Padang Pariaman. Saya akan menyetorkan Arba'in finahwi wasorfi waluwat Pada halaman ketiga Tentang tanda-tanda kalimat huruf Kalimah adalah ucapan yang satu Kalimah ada tiga Isim, fi'il, huruf Isim adalah nama Fi'il adalah pekerjaan huruf adalah tidak nama tidak bekerja Sampai di sini harapan ya, saya. Saya lanjut satu tahun yang akan datang. Kuasa warahmatullahi wabarakatuh. Set diupload. Di, di media sosial. Ya. Yeah. Yeah. Nanti kamu latih. Eh? Seumpamanya toh dia orang kampung enggak apa Nanti bapak ibunya disuruh ngarai. Huh? Nanti panjenengan punya grup. Grupnya namanya Facebook grup terserah sama anda uh, grup karaoke arbuain uh, milenial uh, <laughs> grup karaoke arbuain milenial nanti uh. terus uh, apa itu saya dengan Irman Shah dari Padang Pariaman, saya akan menyatakan pada heleman ketiga tentang tanda-tanda kalimat huruf kalimah adalah ucapan yang satu Kalimat ada tiga isim, fiil, huruf isim adalah nama, fiil adalah pekerjaan huruf adalah tidak nama, tidak pekerjaan sampai di sini kabarang saya saya lanjut satu tahun yang akan datang wassalamu'alikum meromadu wa barakatuh lagi pagi ya Simpel lagi itu nanti luar biasa nanti perlu kalau perlu tiktoknya seperti itu, okay. youtubenya seperti itu, twitternya oh. seperti itu. Wah santri akan megema di mana-mana. gara -mana. gere, -gere itu ribuan video-video gentayangan -video di media sosial. Oh. Oh. Oh. Sayang disayang. pbnu kenapa tidak tahu kalau ada ilmu yang luar biasa ini? semestinya PBN ulah pertama kali yang harus menjembatani sebuah keilmuan yang dasar. yang dibakas semalah so asyudikiyah yang dibakas semalah so ustad ngetengi santri nih bingung itu nih yang dibakas so malah ngunuh yang ini gini giluh santri yang keren-keren ini ronoh yang eh ini gila sama santri kepanasan gini orang-orang berkunjung kesini bupati gubernur wali kota apa mana Pak Jokowi orang-orang Pak Jokowi sumbuk mempunyai pahamu oh, nah, ya nah, Jirun ya, nah untuk pindah hek bareng ada pesulap merah langsung viral nasional diundang nenggungi TV buat diundang nenggungi acara-acara televisi heh he? Saya terkenal ini tuh Elek guru-guru terkenal ke di Ini gue nih Facebook Langsung Metode yang paling viral Di era 2022 Bersama dengan Ustadz Sadi Lelaki Lelaki Berbodi cewek iya kan Paham Pak jadi gitu nanti, hati nanti setoran setorannya nanti di facebook menandai namamu nandai nama ibunya nandain, nandai nama bapaknya aku yakin loh bapak ibu e bangga, alhamdulillah ya Allah, anakku pinter untuk oh, baru satu hari dua hari, yuk koyok ini hasilnya santri ya kamu, kamu, kamu ajar, udah lah, gak usah banyak-banyak Halaman -banyak. tiga itu paling satu hari eh? Sampaian upload di media sosial apa kalimah? ada berapa kalimah? coba-coba Gus, sini Gus coba Gus, apa? coba kesini entah anda nona shop minggu Farafa sini eh, sini apa? sini, maji, sini. Maji, ini santri modok belum ada satu bulan ini coba ada Mika. di depan Udah minum? Udah minum? Udah, 1 2. Udah minum aku. nama Namamu siapa? Rafa nama lengkapnya? Taba Adana Adana, umur berapa? 12 12 dari mana? Dari sini dari sini, bukan dari sana. Alamatnya mana? Solo. Solo Kidul. Kecamatan. Kabupaten. Jawa Barat. atau Jawa Timur. Jawa Tengah. Jawa. Apa kalimat? Ada berapa kalimat? Sebutkan. Apa isim? Fiil. Huruf. Tanda-tanda kalimatnya sama, ada berapa? Sebutkan apa tanwin? Ada berapa tanwin? Sebutkan contohkan yang al contohkan c, ada. Sebutkan contohkan korupsi, ada berapa? Sebutkan apa veritanya, min? ila An, alam fi Apakah itu salah? Apakah kaf lam Apakah itu salah? Apakah itu salah? Apakah itu salah? Apakah itu apa itu Contohkan. Robi namanya. Allah Alamin namanya. Robi Al Alamin namanya. Al namanya. Nah. dia. Nah. Sebutkan. Uh, inna inna darah, kawan, namanya. Um, tata, nah. Ini coba coba. Kalau perlu duduk, duduk. <tuh> <tuh> Ayla, duduk, <salah>. <tuh> <tuh> Kalau perlu, kamu itu mengumpulkan pertanyaan itu. Apa kalimat tulis? <tuh> nanti bu upload di Facebook. Kalau perlu wali santri itu ditandai semua. Cus! Tujuannya wali santri biar tahu materi. Jadi kalau ada orang kampung ikut ngaji, nanti orang tuanya biar bisa nanyain. Setidaknya kalau ada adik-adik kecil-kecil umur 6 tahun, tujuh tahun disomngi nikilah, uang tuanir lo, giling-giling. Orang tuh mau uang tuanir tunggu disamu itu pasti itu. Asya Allah, ya. Mau tidak mau, orang yang berteman sama kamu, orang yang berteman sama ayahnya, sama yang berteman sama ibunya, secara otomatis kan melihat video itu ya nggak? Yeah. ya, saat itu pasti tanya. Ini mondok di mana ya? Hah? Oh, mau di di atolabiyah semisal. Pasti tanya, eh, alamatnya mana? Pendaftarannya berapa? Perbulan berapa? Pada akhirnya kan diantar ke tempat yang sampai. Dan nanti diajar seperti ini. Hmm? Targetnya seperti ini. Pakai ini, pakai ini. Lu ini, itu subhanallah. Gara-gara ini, toh, yang daftar di Al-Mubarak itu hampir 3.000. Insya Allah, mana lebih ya? Allah santri yang saya terima tahu cuma 500 jual. Hmm? Makanya saya, saya, saya ada wadah saya melanggar, itu langsung tak suruh pulang, oh, pulang, pulang, pulang, pulang, Udah, pulang, pulang, pulang. mau pulang, pulang, anak kamu boleh, cium ya, untuk duit mana ya. Itu, rono santuy hilang satu semisal, anak kano cium satu, satu, bangsa, rong juta, berapa? saja, Mbak. Dua ratus juta, dua ratus juta, kalo dia nopo gak punya krisen gaji dua ratus juta satu bulan ya. Oke, kita di nomor ini ini nanti kamu ginikan. Subhanallah. Hah? Saya bukan menyombongkan diri enggak, tapi kalau ini nanti ginak diarbein, itu canggih. Caci-cili-cili tanya apa munduf? Hah? Apa munduf file? Apa idofa? Ada berapa mushaf ire? Apa nida? ada berapa nida lu? Orang-orang yang pakar-pakar Nabi suruh buat girin Ini ada anak kecil umur 6 tahun wis paham huruf nida. <tuh> ada anak kecil sudah paham muda hafal huruf C ada sembilan belas coba uh, ada lomba coba paduan lagi hafal satu heh. Ha? Oh, yeah, <tuh> uh, Lho ini le, kelihatannya sepele tapi dia tiga wu hmm. pelajarannya tinggi huh? semoga saja panjenengan paham apa yang kami harapkan. Beliuan ni walau <tuh> ayatan sampaikan dari aku walaupun hafal kamu hanya kalimat doang nanti kamu pulang gak balik kalimat, anak-anak saya -sa ajarin kalimat ya kalimat jawabannya yang satu, apa kalimat? jawabannya yang satu, dia datang, ya. kita datang <laughs> walau ayatan nanti atau kalau kamu sampaikan walaupun hmm. satu ayat Allah akan membimbingmu, Amin. Allah akan mengalimkanmu kamu gak usah khawatir dan usahakan kamu itu kalau ngajak, sambil diberi motivasi kalau enggak kamu beri motivasi, hanya ngaji-ngaji doang akan kersak. Hmm? Pernah suatu ketika ada satri pulang dari apa itu, eh, ada satri pulang dari pendingan, dari pondok saya juga. Saya kan punya pondok sepuluh ini Harum Al alam baru ini cabangnya ada sepuluh tempat toh sangat <gakar>, kan? <gakar, kan? <gakar, nah, pulang, lalu ditanya enak mana di sana sama sini? Apa kata mereka? Enak sini. Kenapa? Yai yai kalau ngajar itu asik. Huh? Bikin gak jenuh Gara-gara hmm? apa nih Pak Ardiana sehatnya Lagi pula saya ngajarin kan gak sepanduk Kalau <tuh> hmm, saya ngajarin itu Santi tidur juga masalah Nanti dorong gak masalahnya Tidur lebih, tidur lebih <tuh> Kalau ngajarin bawa kasur gak masalah Entah ini nih <tuh> sih <tuh> San Entah ini nih <tuh> duduk <tuh> masuk Walaupun kamu itu mungkin, ya, mungkin pengetahuan kamu di sini ini nggak begitu banyak. Cobalah, sobat. Seber bagaimana lah terserah, disebar, disebar kepada mereka. Semoga hidup kita diberkahi malam. Semakin hari kesemangatan kita semakin luar biasa. Menjadikan Rasulullah senyum dengan kita menjadikan kedua orang tua kita bangga dengan kita, menjadikan semua ulama-ulama yang sudah di alam kubur sana semuanya bangga dengan kita. Semoga saja ilmu yang sedikit kita pelajari ini menjadikan sebuah pakar hebat yang keluar dari mata hati kita. Amin. Semoga saja kita di Pondok ini nggak menjadi santri yang cengeng, Amin. santri yang cerdas, santri yang termotivasi, Amin. santri yang luar biasa, Amin. santri yang santri yang subhanallah, yang Allah sendiri pun seneng sama kita hadirkan Allah selalu ada di dalam kalbu kita, cinta kita hanya kepada Allah, cinta kita tidak kepada manusia, cinta kita hanya kepada Rasulullah cinta kita tidak harta benda, cinta kita tidak pangkat derajat cinta kita hanya kepada Allah Ya Allah, Ya Rabbi. Berkailah majlis ini ya, Rob. Letakkan keberkahan ya, Rob, di tempat ini ya, Rob. Sebagaimana telapak kaki Rasulullah pernah menginjak di tempat ini. Berkailah ilmu kami ya, Rob. Sebagaimana kau letakkan para ulama-ulama hibah di pemakaman ini, ya Rob? Sebagaimana kau letakkan pemakaman para ulia-uliamu di tengah pondok ini, ya Rob? Berkailah pondok ini, ya Rob? Berkailah setiap orang-orang yang meletakkan petilasan-petilasan mereka ada di tempat ini, ya Rob? Ya Allah, ya Rob? Jangan tinggalkan waktu-waktu kami, Ya Allah, yang tidak bermanfaat. Amin. Ya Allah, Ya Rab. Bergailah waktu kami, Ya Rob. Jangan kau izinkan organ tubuh ini untuk pemalas, menjadi orang yang pemalas, Ya Rob. Jangan izinkan organ tubuh ini tidak bersungguh-sungguh, Ya Rob. Ya Allah, Ya Rabb. Cinta kami hanya untukmu, ya roh. Rindu kami hanya untukmu, ya roh. Kematian kami adalah cita-cita kami. Alam kubur kami adalah tujuan kami, ya roh. Padang masar kami adalah tempat terindah untuk kami, ya roh. Berkahilah hidup ini, ya Allah. Ukir sejarah kami dengan yang baik. Ya Allah, jangan letakkan anggur-angguran di warga tubuh ini, ya roh. Letakkan kesungguh-sungguhan kami, ya Rabb. Letakkan kenikmatan yang lah jam dasar, kelazatan yang tiada darah, di saat kami belajar, di saat kami menyampaikan ilmu. Berkailah ilmu-ilmu ini dengan amal, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, ya ya bagaimana kami bisa merubah diri kami bila kotor-kotor kami di laukil mahfudmu? Semuanya jelek. Rubahlah ya Allah takdir kami yang jelek menjadi yang baik Rubahlah ya Allah ya Rabb Sejarah-sejarah kami yang jelek berubah menjadi yang baik Ya Allah ya Rabb Walaupun belajar kami hanya sesingkat ini ya Rabb Berkailah ya Allah dengan gunimah-gunimah keberkahan di tempat ini ya Rabb Sebagaimana Kau letakkan kekasihmu ada di tempat ini ya Rob, berkailah ya Allah kami pulang ya Rob, ya Allah letakkan arba'in di dalam koltu kami, jangan Kau lupakan ya Rob, ya Allah ya Rob telusuri arba'in di organ tubuh ini ya Allah tetapkan ya Allah ya Rob, jangan Kau hilangkan ya Rob, ya Allah berkailah hafalan kami ya Allah Berkailah, ya Allah ilmu kami ya Rob. Ya Allah ya Rob. Engkau adalah Tuhan yang maha tahu Engkau yang maha tahu apa yang terletak di dalam kolbu kami Semestinya kami malu untuk menyampaikan Engkau adalah Tuhan yang maha mendengar jeritan kami Engkau adalah Tuhan yang segala-galanya dalam kehidupan kami Kami sudah tidak nekmat dengan harta ya Rob. Kami sudah tidak nekmat dengan pangkat derajat duniawi ya Rob. Kami sudah tidak raja dengan yang ada di dunia ini ya Rob. Engkau adalah satu-satunya yang ada di dalam kolbu kami yang menyelusuri di setiap peredaran darah kami. Engkau adalah segala kenanya Ya Allah, Ya Rabb. Engkau yang kami rindukan di dalam tulang-tulang kami, otot-otot kami, kelejaran organ tubuh kami. Dari ujung rambut kami sampai kaki kami, Ya Rabb. Penyaksian keindahan yang dasar untukmu, Ya Allah, Ya Rabb letakkan kebahagiaan di dalam dunia ini ya rob sebagaimana kau letakkan kebahagiaan kami kelak di akhirat kami letakkan ya allah bau surga di dunia ini ya allah letakkan ya allah Semerbitnya udara di dunia ini ya allah dengan surga-surgamu ya rob ya allah ya rob tidak ada sebuah kata dari kami kecuali sebuah sanjungan-sanjungan untukmu ya rob dan untuk baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa wa min al lebih Iya kenal cepat ini ya yeah. Yeah. ya di acara keluar kapan pulang kamu kan setelah jembatan apa setelah jembatan eh, ya itu apa matikan matikan